Halo, kembali lagi di YouTube channel. Jep Halo, kembali lagi di YouTube channel Perawat Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membagikan mengenai pembahasan soal ujian kompetensi perawat atau hukum tentang keperawatan keluarga lengkap dengan pembahasan untuk itu teman-teman mohon dukungan kepada YouTube channel Perawat Indonesia dengan cara memberikan like, subscribe dan share dan jangan lupa klik loncengnya. Agar YouTube channel Perawat Indonesia dapat semakin hari semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat semua orang, khususnya bagi profesi perawat dan mahasiswa perawat. Dan nah, di sini teman-teman kita akan membahas mengenai soal hukum perawat, tapi sebelum itu, mohon dukungannya sekali lagi dengan cara memberikan like, subscribe, dan share, dan jangan lupa klik loncengnya. Nah, ini undangan untuk teman-teman agar mendukung dan mensupport YouTube channel Perawat Indonesia. Nah, kenapa saya buat YouTube channel Perawat Indonesia? Agar... Uh, Para teman-teman yang berprofesi sebagai perawat, mahasiswa perawat, dosen perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya, ini saya buat agar kita, sebagai profesi perawat itu, sebagai wadah untuk saling memajukan profesi perawat ini dan bisa saling mendukung, dan bisa berkembang profesi perawat di Indonesia. Makanya, saya buat. Khususnya itu mengenai perawat Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal hukum perawat mengenai perawatan keluarga. Nah, ini dia soal nomor 1 teman-teman. Kita baca dulu kasusnya. Perawat mengunjungi keluarga Bapak H. Bapak H mengeluh kepalanya, kepalanya pusing dan sakit di tengkuk. Pada hasil pemeriksaan tekanan darah 170/90 mmHg. Lalu Bapak H mengatakan pusingnya kambuh hanya di bawah tidur dan minum obat sakit kepala. Bapak H tidak mengetahui tentang hipertensi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah fungsi perawatan keluarga yang belum mampu dilakukan keluarga di atas. Nah, bahwa di sini adalah kata kuncinya bahwa Bapak H ini tekanan darahnya sangat tinggi ya teman-teman, 170/90 mmHg. Nah, ini sudah dikategorikan ke hipertensi grade 2 ya. Jadi, sudah hipertensi sedang. Jadi, harus kita perlu melakukan tindakan apa pada kasus nomor satu ini. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui dalam pembahasan soal hukum ini adalah teman-teman harus mencari dulu kata kuncinya. Jadi, kata kuncinya adalah tekanan darahnya sudah tinggi pasti. lalu Kata kunci yang lain adalah, Bapak H ini tidak mengetahui tentang hipertensi. Nah, berarti kalau Bapak H ini tidak mengerti dan memahami mengenai pengertian hipertensi, gejalanya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, maka tugas dan tanggung jawab perawat itu apa yang harus dilakukan? Nah, untuk itu teman-teman harus membaca dan memahami Konsep dasar mengenai hipertensi yang termasuk dari pengertian, tanda dan gejala, komplikasi, dan sebagainya. Dan perlu nanti kita perhatikan bagaimana kita mengelola asuhan keperawatan hipertensi. Sehingga nanti yang diharapkan itu adalah kita memahami dan bisa memberikan edukasi yang terbaik kepada keluarga Bapak H ini, khususnya pasien Bapak H ini. Nah, Kesimpulannya adalah bahwa yang menjadi jawabannya adalah pilihan D, yaitu mengenal masalah kesehatan. Nah inilah yang belum bapak H pahami dan keluarga mengenai dan memahami mengenal masalah kesehatan. Nah Di tadi, kata kuncinya yang kedua adalah dia belum paham tanda dan gejala mengenai hipertensi sehingga bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah mengenal masalah kesehatan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Untuk itu mohon dukungan dengan cara memberikan like, subscribe, dan share. Nah, di soal nomor 2 adalah perawat mengunjungi rumah keluarga Bapak D dan mendapatkan anak C mengeluh perutnya sakit. Dan BAB cair sejak dua hari yang lalu. Kuku tangan anak C tampak panjang dan terlihat kotor. Perawat akan menegakkan diagnosis perawatan berhubungan dengan kondisi diare. Pertanyaannya adalah apakah data objektif yang perlu dikaji perawat untuk menegakkan diagnosis perawatan? Nah, di sini kata kuncinya bahwa si pasien anak C ini mengalami BAB sejak dua hari yang lalu. Lalu yang kedua adalah sudah ditegakkan diagnosis mengenai kondisi diare atau diagnosis perawatannya adalah mengenai e, diare ya kita fokusnya ke masalah diarenya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah untuk mendukung diagnosis perawatan diare ini, hal data objektif apa yang perlu yang perlu digaji perawat atau yang ditemukan perawat. Apakah memang A. Skala nyeri, B. Konsistensi BAB, C. Frekuensi peristaltik, D. Obat yang dikonsumsi, atau E. Hasil pemeriksaan yang lalu. Nah, ketika kita melihat pilihan jawaban opsi A sampai E, teman-teman harus bisa menyimpulkan atau melakukan pengkajian keperawatan yang tepat agar kita bisa menegakkan data objektif untuk mendukung diagnosa perawatan di hari ini. Nah, jadi, dari data fokus yang saya sebutkan tadi, atau kata kunci yang saya sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan C, yaitu frekuensi peristaltik. Nah, kita harus tahu dan harus memahami bagaimana pasien yang mengalami diare ini, kita sebagai perawat harus bisa menentukan bagaimana frekuensi peristaltik khususnya. Apakah sudah bagus atau tidak? Jadi kita harus melakukan penggajian perawatan dahulu agar kita bisa melakukan dan menetapkan diagnosis perawatan yang benar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah Perawat mengunjungi keluarga Bapak K dan mendapati anak C 10 tahun mengalami ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Anak C sudah berobat di Puskesmas. Nah, hasil penggajian didapatkan keluarga sering buang dahak sembarang di sekitar rumah dan Bapak K merokok di dalam rumah. Nah, perawat mendiagnosis keadaan klien yang menjadi pertanyaan adalah, apakah diagnosis perawatan yang tepat bagi kasus tersebut? A. efektifan pemeliharaan kesehatan, B. efektifan manajemen kesehatan, C. efektifan coping keluarga, D. Ketegangan pemberian asuhan, E. Gangguan proses keluarga. Nah, perlu kita pahami di sini adalah, teman-teman, kata kuncinya adalah. Keluarga sering buang dahak sembarang di sekitar rumah, lalu Bapak K ini merokok di dalam rumah. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini nanti, bagaimana diagnosis perawatan yang tepat ketika perawat melakukan pengkajian, lalu bisa menegakkan diagnosis perawatan yang tepat dari data fokus atau kata kunci pada soal nomor 3 ini. Nah, apakah pilihan A ketidak efektifan pemeliharaan kesehatan, pilihan B ketidakaktifan manajemen kesehatan, pilihan C ketidakaktifan coping keluarga, pilihan D ketegangan pemberian asuhan atau pilihan D gangguan proses keluarga. Nah, dari pembahasan yang tadi bahwa kita bisa menyimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu ketidakaktifan pemeliharaan kesehatan. Karena di kata fokusnya tadi adalah keluarga membuang dalam sembarangan lalu bapak kader tersebut merokok di dalam rumah. Artinya disitu keluarga tidak memahami dan tidak bisa memelihara fasilitas kesehatan atau pemeliharaan kesehatan di dalam rumah. Artinya keluarga belum mengenal atau belum memahami bagaimana pemeliharaan kesehatan yang baik dan benar di suatu keluarga atau di suatu lingkungan. Ya, jadi kita bisa simpulkan di situ untuk jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan A. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah perawat mengunjungi rumah keluarga Bapak D dan mendapatkan anak C mengeluh perutnya sakit dan BAB cair sejak dua hari yang lalu. Hasil pemeriksaan adalah anak C tampak lemah, bibir kering dan pucat, perawat membuat rencana tindakan untuk memperbaiki cairan elektrolit klien. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tindakan keperawatan utama untuk kasus di atas? A. Memantau tanda-tanda dehidrasi. B. Memberi larutan gula garam. C. Memberikan terapi cairan infus D. Memantau intake dan output. E. Melakukan kompres di perut. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Anak C. Tampak lemah, bibir kering dan pucat lalu sudah mengeluh nyeri atau sakit perut sejak dua hari yang lalu BAB-nya cair. Nah sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa jawaban jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan B yaitu memberikan larutan gula garam. Nah rasionalnya apa teman-teman agar si pasien tersebut bisa teratasi. Gejala yang timbul tadi bisa hilang secara baik dengan cara pemberian larutan gula garam ini. Ya, Jadi kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor terakhir, soal nomor 5. Perawat mengunjungi keluarga Bapak K dan mendapati anak C 10 tahun mengalami ispa. Anak C sudah berobat di puskesmas. Hasil penggajian didapatkan keluarga sering buang dak sembarang di sekitar rumah dan Bapak K merokok di dalam rumah. Perawat membuat rencana tindakan untuk memberikan informasi pencegahan ISPA dengan memodifikasi lingkungan. Apakah rencana perawatan ini maksud pada kasus tersebut? Nah, memang soal nomor 5 ini kasusnya sama dengan soal nomor 3, kalau nggak salah ya. Memang soalnya sama, tapi e, pertanyaannya berbeda, teman-teman. Nah, ini pertanyaan mengenai intervensi perawatan yang tepat pada kasus ini. Nah, pilihan A, ajari lingkungan rumah yang bersih, bebas rokok b. bantu membuat keputusan untuk berobat, c. ajari pengertian dan penyebab ispa, d. kontrol pelayanan kesehatan, e. beri terapi uap sederhana. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa kata kuncinya dulu dicari ya. Apa kira-kira kata kunci atau kata fokus pada soal nomor 5 ini? Nah, yang pasti. Didapatkan di sini, keluarga sering buang tahak sembarang di sekitar rumah, dan bapak K merokok di dalam rumah. Nah, memang sudah direncanakan akan memberikan informasi pencegahan infeksi seluruh pernapasan atau ISPA, bagaimana seorang perawat itu harus memberikan pengertian dan dan pemahaman mengenai konsep keperawatan penyakit mengenai infeksi seluruh pernapasan atas atau ISPA nah yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bagaimana intervensi perawatan yang kita harus lakukan kepada pasien pasien anak c ini nah jadi dari kata kunci tadi dari data fokus yang sudah kita dapatkan tadi bahwa jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan a yaitu ajari Lingkungan rumah yang bersih, bebas rokok, artinya di sini kita memberikan dulu pengertian pemahaman mengenai konsep keperawatan penyakit ISPA. Lalu nanti setelah sudah kita berikan konsep perawatan itu, lalu kita berikanlah edukasi atau pendidikan kesehatan yang baik kepada keluarga tersebut mengenai apa dampaknya ketika keluarga merokok di dalam rumah. Ya, apa efek sampingnya ketika keluarga merokok di dalam rumah kepada anak-anak yang ada di rumah tersebut atau keluarga yang berada di rumah tersebut. Jadi kita berikan pendidikan kesehatan yang baik kepada pasien agar si pasiennya paham dan mengetahui apa dampak buruk yang harus di, diketahui oleh keluarga. Ya, jadi harus paham dulu si keluarga tersebut. Baru kita berikan pendidikan kesehatan terbaik. Jadi itulah teman-teman yang bisa kita berikan hari ini. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Perawat Indonesia. Thank you for watching. Please like, subscribe, share, dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon dukungan kepada YouTube channel Perawat Indonesia dengan cara memberikan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.